Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dan membahas kunci jawaban pada halaman 84 87, 88, dan 89 pada tema 3 kelas 6 tokoh dan penemuan baik langsung saja kita bahas di halaman 84 dulu yang pertama Paragraf satu, topik masalah. Garrett Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas. Paragraf kedua, deret penjelas. Oke, ini silahkan kalian tulis dulu. Garrett Augustus Morgan adalah penemu Lampu Lalu Lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan paragraf ketiga deret penjelas lampu lalu lintas temuan morgan menggunakan rangkaian paralel rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada Sumber energi Paragraf 4. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis Tujuan Morgan sangat mulia Karena lampu lalu lintas Ciptaannya bermanfaat Bagi banyak orang di jalan raya Berikutnya kita akan jawab di halaman 87 Laporan kegiatan percobaan Nama percobaan Membuat lampu Lalu lintas Sederhana Tujuan percobaan Mengenal rangkaian lampu Lalu lintas Sederhana Melatih kreativitas, alat-alat kardus bekas sepatu, tiga buah bola lampu kecil, tiga buah baterai tegangan 1,5 volt. tiga buah saklar, tiga buah dudukan, bola lampu, kabel ukuran sedang, dengan panjang kurang lebih, dua meter, satu buah kantong plastik, atau kertas transparan, warna merah, kuning, dan hijau, gunting kecil, isolasi plastik, langkah kerja, persiapkan kardus dan buka. Tutup atasnya. Buatlah tiga lubang berbentuk lingkaran pada permukaan. Kardus bawah. Kemudian, buat sekat pembatas antara setiap lubang. Akan terdapat dua sekat. Potong masing-masing kertas warna yang luasnya bisa menutupi masing-masing lubang tadi. Kemudian tempelkan kertas untuk menutupi lubang sesuai urutan. Lampu lalu lintas, yakni merah, kuning, dan paling bawah hijau. Selanjutnya, kertas ditempel pada permukaan dalam kardus. Sepatu. Buatlah rangkaian listrik. Paralel menggunakan tiga bola lampu. Setiap lampu akan berada pada sekat di setiap satu lubang. Buatlah lubang untuk menempatkan saklar di sisi samping dari kardus sepatu rangkai kabel untuk menghubungkan setiap komponen lapisi setiap sambungan kabel dengan isolasi pastikan rangkaian telah bekerja Baik dan lampu dapat menyala. Kesimpulan: lampu lalu lintas terdiri dari tiga rangkaian, yakni rangkaian lampu satu merah. Lampu dua kuning dan lampu tiga hijau, ketiga rangkaian tersebut langsung terhubung baterai, sehingga jika ada satu atau lebih rangkaian dimatikan. Atau rusak. Tidak mempengaruhi rangkaian lainnya. Berikutnya kita akan jawab di halaman 88. Kita akan mengisi diagram di bawah ini tentang rangkaian listrik. Hal yang sudah saya ketahui, rangkaian listrik adalah sejumlah komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber tegangan. Hal yang ingin saya ketahui, cara merangkai listrik seri dan paralel. Hal baru yang saya pelajari hari ini, susunan komponen pada rangkaian serta cara membuat Lampu lalu lintas sederhana Berikutnya di halaman 89 Ayo renungkan Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Saya telah mempelajari tentang Penemu lampu lalu lintas serta Percobaan membuat rangkaian lalu lintas dengan rangkaian listrik paralel. Apa manfaatnya? Saya lebih mengetahui. Asal pembuatan lalu lintas Dan cara kerjanya Kerja sama dengan orang tua Ceritakan pada orang tua di rumah tentang kerja kerasmu hari ini membuat lampu lalu lintas pada hari Senin saya mendapatkan tugas membuat lampu lalu lintas dengan menggunakan kardus bekas Saya membuat dengan semangat dengan bahan dan alat-alat yang telah disediakan terlebih dahulu. lalu saya buat model dan meletakkan lampunya hasilnya sangat bagus dan berjalan semestinya Sekian dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.